Halo, berjumpa kembali dengan Pak Diksi Pada kesempatan kali ini Pak Diksi akan uh, memberikan beberapa materi Yaitu berkaitan dengan uh, Menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca Pada muatan bahasa Indonesia Baiklah, adik-adik oh, Kali ini Pak Diksi akan Mencoba membaca, kalian dengarkan baik-baik ya Perubahan Cuaca Cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu Dan waktu tertentu Cuaca terjadi dalam waktu tertentu Sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya Misalnya hari ini cuaca cerah Tetapi memasuki hari berikutnya langit tampak mendung Dan disusul dengan turunnya hujan Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama Misalnya ketika siang hari cuaca sangat terik sekali Malam hari berubah menjadi cuaca hujan Ya Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, sinar matahari dan kondisi awan. <tuh> Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Atau yang sering dikenal sebagai BMKG BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Nah ada adik, adik demikianlah bacaan yang sudah mbak DC baca. Nah, untuk berikutnya, bagaimana cara mengidentifikasi pokok-pokok informasi dari teks tulis tentang perubahan cuaca? Yang kedua, Menuliskan pokok-pokok informasi Tentang perubahan cuaca Yuk kita simak Oke Langsung saja Bagaimana cara mengidentifikasi Lihat yang ini ya Mengidentifikasi Pokok-pokok Informasi Kemudian menuliskan Pokok-pokok informasi Baik Kalian tadi kan sudah membaca Bacaan yang berjudul perubahan cuaca ya ada dua paragraf ya yang ada di sini nih ada dua paragraf sehingga kalian paling sudah bisa mengidentifikasi pokok-pokok informasi yaitu sebuah kalimat yang isinya memberi informasi atau memberitahukan kepada umum ya uh, tentang perubahan cuaca baik. Di sini ada sebuah kata atau sebuah kalimat Maaf sebuah kalimat yang merupakan pokok-pokok informasi ini ya. Oke cuaca terjadi dalam waktu tertentu sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Nah di paragraf 1 paddisi menemukan uh, suatu pokok-pokok informasi yang ada di bacaan-perubahan cuaca ini ya? Jadi sudah ketemu satu di pada sini ya cuaca terjadi dalam waktu tertentu sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Mengapa ini merupakan suatu pokok-pokok informasi? Karena hal ini merupakan sebuah informasi ya. Ketika kita membaca kita tahu bahwasanya cuaca terjadi dalam waktu tertentu sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Merupakan kalimat informasi ya. Kemudian, selanjutnya, uh, perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Nah, ada lagi, ketemu lagi, nih satu. Oke, masih sini ya? Nih, ini yang pertama, kemudian nih yang kedua ya? Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Pedal gak ini adalah suatu informasi ya, itu kemudian. Ada lagi nggak? Ayo siapa yang bisa menemukan lagi dari paragraf satu ini Mana yang merupakan pokok-pokok informasi Nih betul sekali ini dia Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal Hah? Di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekan udara, kelembaban udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan Bagus sekali anak-anak di sini Ade sih sudah menemukan tiga uh, pokok-pokok uh, informasi ya yang ada di paragraf satu. Untuk selanjutnya ini paragraf satu kemudian yang ada di paragraf dua ya. Nah, ada di Sekarang kita menuju ke paragraf dua ya. Kira-kira yang ada di paragraf 2 ini mana yang merupakan pokok-pokok uh, informasi ya. Pokok-pokok informasi. ya Kita lihat. Kira-kira pada paragraf 2 ini yang merupakan pokok-pokok informasi yang mana? Iya betul sekali. Ini ya. Ini merupakan suatu pokok informasi ya. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Ya, jadi ini merupakan uh, pokok informasi yang ada di paragraf kedua. Saya pindah dulu, ya. Nah, ini ya. Oke okay. Gimana Apakah sudah Paham Jadi demikianlah Yang bisa Pak Diksy Berikan kepada Kalian semua mengenai Bagaimana cara Menggali Informasi dari teks Tentang perubahan cuaca tadi Jadi kalau ada Pertanyaan tolong Diisi di Laman komentar di bawah ini ya Jangan lupa like dan subscribe nya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Dan jaga kesehatan Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan Merdeka belajar